Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang akan beruntung di bulan Juli tahun 2021. Namun buat kamu yang bawa gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya dan tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Jika suatu energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat perwalian zodiak yang akan beruntung di bulan Juli tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. itu zodiak yang pertama adalah Leo con ataupun tiga koin. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berjudiak Aris, yang dimana di sini Aris dikategorikan seseorang yang akan beruntung di bulan Juli tahun 2021. Di sini ada dua kategori yang didapatkan oleh seorang Aris. Yang pertama, keberuntungan di dalam kategori keuangan, yang dimana di sini digambarkan keuangan seorang Aris akan meningkat di bulan Juli tahun 2021. Dan di keberuntungan yang kedua di sini digambarkan, seorang Aris akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini bersifat. Akan meningkatkan karir pekerjaan seorang aris di bulan Juli tahun 2021. Jadi, sini menggambarkan karir akan berbanding lurus dengan keuangan seorang aris di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah kenaik of cup". Secara umumnya, naik of cup" itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan aris, seseorang yang bisa dipercayai oleh seorang aris sendiri, dan disini menggambarkan. Seorang Aries akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir serta keuangan, yang dimana di sini seorang Aris akan selalu didukung orang-orang terdekat, pasangan serta keluarga Aris sendiri. Dan tentu kartu kesimpulannya adalah Destar. Secara umumnya Destar itu diartikan impian, harapan dan cita-cita. Jika kartu Destar kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan impian dan harapan cita-cita seorang Aris untuk mendapatkan keuangan yang meningkat serta rezeki yang meningkat yang dimana sini berbanding lurus dengan karir pekerjaan yang didukung penuh oleh pasangan keluarga serta orang-orang terdekat akan terbunuh di bulan Juli tahun 2021 yang dimana sini seorang ASD kategorikan seseorang yang akan beruntung di bulan Juli tahun 2021 dan untuk sedek yang kedua adalah six of one ataupun alam tokat untuk sedikit yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan keberuntungan di bulan Juli tahun 2021. Keberuntungan yang akan didapatkan oleh seorang Cancer adalah di dalam kategori karir pekerjaan, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan peningkatan karir, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer akan membuka sebuah usaha, yang dimana mana di sini akan menunjang keuangan kehidupan karir pekerjaannya, lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021 dan diprediksi yang lain di sini seorang cancer akan mendapatkan keberuntungan di dalam menjalani kehidupan di bulan Juli Tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu tidak seseorang yang dekat dengan seorang cancer, seseorang yang usianya di atas seorang cancer, seseorang orang tua cancer sendiri dan di sini menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori menjalani kehidupan di dalam kategori Kehidupan serta pekerjaan yang dimana sini selalu didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat Orang-orang yang di sekitar kanker serta orang tua kanker sendiri Dan jika kartu destal kita gabungkan dengan sulit yang kedua di disini menggambarkan Impian dan harapan seorang kanker akan bisa diwujudkan di bulan Juli tahun 2021 Yang dimana disini digambarkan seorang kanker akan mendapatkan keuntungan di dalam kategori kaya pekerjaan Dan tidak tertutup kemungkinan seorang kanker akan menjadi sebuah owner di dalam sebuah usaha yang didoakan penuh oleh orang tua didukung oleh orang-orang di sekitar cancer sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah six of pentacles ataupun enam koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak leo yang dimana di sini digambarkan seorang leo akan mendapatkan keberuntungan di bulan juli tahun 2021 di sini ada tiga kategori keberuntungan yang akan didapatkan oleh seorang leo yang pertama Keuangan seorang Leo akan meningkat di bulan Juli tahun 2021 yang dimana disini didukung dengan prediksi yang kedua Seorang Leo suka berbagi di bulan Juli yang dimana disini akan membuka pintu rezeki seorang Leo di bulan Juli tahun 2021 yang mendongkrak keuangan Leo semakin bagus lagi dan di sini prediksi yang ketiga seorang Leo akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lebih meningkat lebih romantis serta lebih bahagia di bulan Juli tahun 2021 di sini tidak tertutup kemungkinan kepada seorang Leo yang sedang single, ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo sendiri, dan di sini menggambarkan. Seorang Leo akan mendapatkan tiga keberuntungan di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini seorang Leo suka berbagi, yang dimana akan meningkatkan keuangan kehidupan seorang Leo, yang didukung penuh oleh pasangan Leo sendiri, serta di sini pintu rezeki akan terbuka di bulan Juli tahun 2021. Dan diprediksi yang ketiga di sini, Queen of One merupakan seorang pasangan yang akan ditemukan oleh seorang Leo yang single dan memiliki komitmen untuk melakukan kaki ke jenjang yang lebih serius. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan impian dan harapan cita-cita seorang Leo akan bisa ia wujudkan di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini keberuntungan telah berpihak kepada seorang Leo yang dimana keberuntungan dalam kategori keuangan karir kentulus serta hubungan asmara yang didukung penuh oleh pasangan Leo sendiri dan untuk jodek yang keempat adalah for ataupun empat pedang. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana di sini digambarkan orang taurus akan mendapatkan keberuntungan di bulan juli tahun 2021. Di sini ada tiga prediksi. Yang pertama keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang dimana di sini digambarkan kesehatan orang taurus akan meningkat di bulan juli tahun 2021. Dan di sini diprediksi yang kedua adalah mendapatkan kehidupan yang lebih bagus yang dimana di sini perjalanan hidupnya ditata dengan rapi serta menata kehidupan lebih bagus lagi dan diperdiksi yang ketiga di sini kehidupan akan didukung penuh oleh keuangan yang meningkat di bulan Juli tahun 2021 serta di sini seorang Taurus akan mendapatkan kebahagiaan di bulan Juli tahun 2021 dan untuk subkon energinya adalah page open secara umumnya page open itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan tiga keberuntungan di bulan Juli tahun 2021 yang dimana sini selalu didukung oleh seorang anak didoakan oleh seorang anak serta disini seorang Taurus memiliki tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan di disini tidak tertutup kemungkinan kehidupan akan lebih bagus dengan mendapatkan sebuah keturunan di bulan Juli tahun 2021 yang dimana sini akan mendongkrak hubungan asmaranya lebih bagus lagi jika kartu destak kita gabungkan dengan zodek yang di disini menggambarkan Impian, harapan, dan cita-cita seorang Taurus akan bisa ia wujudkan untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan seorang anak, serta mendapatkan keturunan di bulan Juli tahun 2021, yang dimana sini akan tampak positif kepada hubungan asmara, yang didukung penuh keuangan yang meningkat, serta kehidupan yang meningkat kepada seorang Taurus sendiri. Dan di sini dikategorikan seorang Taurus akan menjadi sosok-sosok yang akan beruntung di bulan Juli tahun 2021. Di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan beruntung di bulan Juli tahun 2021, yang pertama zodiak Aris, yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga zodiak Leo dan yang keempat adalah zodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari Saya tentang empat zodiak yang akan beruntung di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.